Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Pada video kali ini, kita akan membahas bersama kunci jawaban di halaman 50, tema 2, kelas 5, udara bersih bagi kesehatan. Ya, di sini di halaman 50, ya, bukan halaman 1, halaman 50. Ayo renungkan apa jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat? Apa perbedaan lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor? Baik, kita akan jawab secara berturut-turut adik-adik. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Yang kedua, menjaga lingkungan agar selalu aman seperti mengikuti kegiatan pos kamling. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, ikut serta dalam pembangunan desa. Dan sekarang, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor? Jawabannya adalah, tangga nada mayor memiliki ciri-ciri berpola satu, satu, setengah, satu, satu, satu, dan setengah bersifat menggembirakan bernada dasar C atau Do, memiliki jarak tert besar yaitu dua, dan memiliki nada terakhir dalam lagu tangga, tangga berupa Do. Sedangkan tangga nada minor memiliki ciri-ciri berpola satu setengah satu, satu, setengah satu, satu. bersifat menyedihkan, bernada Dasar A sama dengan La Memiliki jarak terkecil yaitu satu setengah Dan memiliki nada terakhir dalam lagu tangga berupa La Soal berikutnya Apa yang dapat dilakukan keluargamu supaya selalu memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Diskusikan dengan kedua orang tuamu Jawabannya adalah Ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, siskamling, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.